Memiliki darah seni, keluarga seniman kampung, di mana kenikmatan pribadi seorang seniman adalah mencipta, maka saya pun demikian adanya. Mengalirnya darah seni kampung yang turun-temurun buat saya pun punya minat yang sama, yaitu mencipta kakak saya misalnya. Bisa mengukir, bisa memahat, melukis, seni patung, tembaga dari emas, dan apapun tangannya bisa menciptakan sampai saat ini, sudah ribuan karyanya terus mengalir suatu hari nanti saya akan beritahu siapa dia sesungguhnya. Di sisi lain, menulis bagi saya adalah me time, self terapi yang mengasihkan. Menulis buku misalnya, yang memerlukan 300 halaman untuk satu buku, itu kira-kira kita harus membuat tulisan sekitar 200 halaman folio yang saya bisa selesaikan hanya dalam lima hari. Kalau catatan semua saat ini tulisan Bosman hingga saat ini dibuat buku, maka harusnya lebih dari 120 buku bisa diterbitkan. Namun 15 buku yang beredar saat ini sudah cukup banyak. Menurut saya loh ya, ada tantangan menarik ke depan di mana anak-anak Indonesia semakin kecil minat bacanya sehingga menggeser bentuk pelajaran dari buku ke video narasi dan komik adalah perjuangan tersendiri. Inilah penciptaan terbaru dari Bosman. Untuk itu, serial Kapten Dinaran, Iron Man-nya Indonesia, hadir. Serial Kapten Dinaran yang semuanya saat ini sudah memiliki rangka untuk 50 buku telah digarap selama masa pandemi ini yang hampir genap 2 tahun. Mencoba produktiflah kita ketika work from home. Alhamdulillah sudah terbit komik serial Kapten Dinaran yang kedua saat ini. Komik Kapten Dinaran ini adalah komik geopolitik dan geoekonomi pertama di dunia. Usia yang ditarget untuk membacanya adalah anak-anak usia 10 tahun ke atas. Komik Kapten Dinaran akan mengurai rinci WHO RUN THE WORLD dan HOW THE WORLD WORK Siapa yang mengendalikan dunia dan bagaimana dunia saat ini dijalankan Nara, salah satu pemeran utamanya adalah karakter asli orang Indonesia turunan Sunan Bonang Belajar kanuragan, belajar ekonomi, belajar hubungan internasional, belajar bernegara Namun ilmunya sejauh ini masih belum matang Karena waktu yang mendesak, dia pun harus turun Virus mematikan sedikit dari flu, dilepas Kendali atas globalis cabal atau negara yang tidak berdaulat semakin menjadi-jadi. Para oligark dan penguasa Kong kali Kong tidak memikirkan rakyatnya. Negara dalam bahaya, negara yang terlalu mengambil langkah politik populis dilindungi dengan narasi kuat, membuat kenyataan rakyat di bawah menjadi berat jalan hidupnya. Perlu tokoh seperti Nara, sang calon kapten dinaran untuk turun tangan. Nara adalah kapten dinaran in a making. Sekali lagi, Kapten Dinaran merupakan Iron Man-nya Indonesia yang perangnya melawan Globalis Cabal, sedang menjalankan misi beratnya yang merupakan simbol perjuangan kaum muda Indonesia. Rumitnya perjalanan percintaannya, intrik politik, konflik bisnis, kunci-kuncian para oligarki mengendalikan ekonomi Indonesia, konflik suku, ras, agama, kemenangan kaum radikal di luar negeri yang mempengaruhi Indonesia, perdagangan internasional menurun, Ekonomi dikenalkan asing, kemajuan teknologi milik keluarga nara di lirik oligark. ditambah lagi di dalam negeri pemimpin kompeten belum muncul juga, pemimpin lama mati gaya, kalah sama oligarki. Komik ini mengambil aliran ala Mahabharata, House of Card-nya Netflix, Star Wars, Game of Thrones, dan ditambah lagi roman percintaan Crash Landing on You. Bersama Kapten Dinaran, pembaca akan digiring ke hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang penuh keterkejutan. Anda tidak akan bisa menebak jalan cerita komik Dinaran ini, ditambah pelajaran bernegara dikemas dalam gambar adalah satu-satunya di dunia. Sahabat, selamat menikmati.